sip jadi aman pokoknya ini biru yang aman aman ya beda dengan ini dapai langsung langsung rusak bro ini aman tanpa ini cuma bekasnya doang ini enggak aman mantap sekali bro stop